Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak peduli dengan kondisi ususnya sendiri. Usus kotor penuh plak, bakteri, parasit, lemak, dan racun ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena dari usus yang kotor, awal timbulnya berbagai macam keluhan, baik yang ringan maupun berat seperti obesitas, darah tinggi, kolesterol, gagal ginjal, jantung koroner dan tumor wah seram juga ya tapi usus saya sepertinya aman-aman saja tuh yakin bahwa usus anda bersih setelah 70 tahun usus kita akan berisi 100 ton makanan dan 40.000 liter cairan berarti bahwa di dalam perut kita terdapat 30 pon makanan yang membangun sedimen dan limbah beracun mereka meracuni tubuh dan darah serta menyebabkan kerusakan diperkirakan ada 30 pon sedimen kotoran limbah yang tidak tuntas dibuang menempel di dinding usus ini merupakan sumber dari berbagai penyakit berat ini adalah usus normal bersih tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun tetap muncul kotoran di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Ini adalah kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Semakin panjang usia seseorang, maka semakin banyak juga kotoran yang menempel. Usus yang terlalu kotor dan dibiarkan tetap kotor, maka akan tumbuh dan berkembang biak parasit di dalamnya. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit berat Kalau gitu, jangan sampai usus kamu kotor Kenali tanda-tanda bila usus kotor Tubuh gampang lelah dan badan pegal-pegal Berat badan gampang naik atau susah turun Sulit tidur Sulit BAB atau BAB keras Wajah berjerawat, rambut kusam dan rontok Nafsu makan sulit dikontrol Menstruasi tidak teratur Lalu, bagaimana cara membersihkan usus? Apakah harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli? Tidak perlu Tubuh butuh asupan nutrisi yang cukup Untuk menunjang pembersihan usus atau detox. Perbanyak makan sayur, buah, dan serat Kurangi makanan olahan Dan jangan lupa olahraga teratur dan minum yang cukup tapi, bagaimana kalau tidak sempat melakukan semua itu? Jangan khawatir, ada Sintrifinity. Setara dengan olahraga, makan sayur dan buah. Praktis, murah dan aman tanpa efek samping. Jaga kesehatan usus dan membantu usus Anda bersih.